kembali lagi bersama saya dan kembali lagi di channel ini channel fakta dunia gaib kali ini saya akan mengutip bahwasanya sang ratu adil sampai tingkat memayu hayuning bawono dimana kata memayu hayuning bawono ini ini merupakan tingkatan tertinggi atau satu tingkat lebih tinggi daripada manunggaling Kaulogusti gusti dan sang ratu adil sampai tingkat ini, mari kita simak video ini bersama-sama. Ternyata sosok ratu adil ini dia sudah manu galing Gusti dan dia juga sampai tingkat memayu hayuning bawono. Dimana kata memayu hayuning bawono berasal dari kata memayu atau h yang artinya Mempercantik Memperindah Atau memperbagus Itu memayu Hayuning Hayuning itu artinya apa? Kecantikan Keindahan Sedangkan Bawono itu berarti Dunia Jadi kata Memayu Hayuning Bawono Itu berarti Mempercantik atau memperindah Kecantikan atau keindahan dunia Jadi bisa mempercantik kecantikan dunia Bisa memperindah keindahan dunia Itu Kalau diibaratkan Kalau diibaratkan Kalau diibaratkan alam semesta ini Kalau kita bisa memayu Kita bisa menjadi Bintang-bintang di langit di mana dunia ini tampak gelap tanpa cahaya bintang, di mana langit akan tanpa hambar, langit itu akan hambar tanpa adanya bintang. Jadi bintang itu sebagai anu suasana pemercantik atau pemerindah keindahan malam. Jadilah bintang di malam hari untuk Mempercantik, memperindah keadaan Sama Dalam ramalan Jayabaya ini Kamu jadilah orang yang bisa mempercantik atau memperindah lingkungan sekitarmu Supaya kamu bermanfaat Dan supaya kamu berfaedah bagi sekitarmu Dan kata memayu Hayuning Bawono ini hanya bisa dicapai bagi orang-orang yang sudah manunggaling kaulogusti. Dimana manunggaling kaulogusti itu berarti orang itu sudah bertemu dengan jati dirinya, sudah mengenal jati dirinya, sudah tahu selok belok asal usul jati dirinya, dan memahami arti kehidupan dia sampai tujuan dia hidup. Barulah dia bisa untuk memayu Hayuning Pawono. Tanpa orang itu, manunggaling kaulok Gusti, orang itu tidak akan bisa sampai memayu Hayuning Pawono. Karena siapa saja yang mau ke tingkat memayu Hayuning Pawono, hayu dia harus capai dulu tingkat manunggaling kaulok Gusti, dan memayu Hayuning Pawono ini sendiri hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu dan pastinya Ratu Adil juga mampu karena Ratu Adil adalah orang pilihan Tuhan orang pilihan Sang Maha Kuasa yang akan mempercantik, memperindah dunia dimana akan memimpin di zaman keemasannya semuanya akan tampak indah dan cantik dengan kehadiran sosok Ratu Adil ini karena Ratu Adil bagaikan bintang di malam hari Sehingga semuanya tampak cantik dengan adanya dia Dan tanpa dia semuanya akan kelihatan berbeda Tanpa kehadiran dia semuanya tidak akan cantik dan indah Dan Sang Ratu Adil kuasai tingkat memayu Hayuning Bawono Itu informasi dari saya